Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Arifin. Selaku di sini, penanggung jawab distribusi Al-Quran di Kabupaten Bulungan dari Badan Wakaf Al-Quran, dan saat ini kita di Pondok Pesantren Al-Maharosidko. Aksesnya ke sini lumayan sangat jauh, kita masuk ke pedalaman di daerah transmigrasi, pajak di daerah. Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor di Selimau Satu. Alhamdulillah e, untuk daerah Bulungan kita mendapatkan e, Al-Quran sebanyak lima dari pusat dari BWA dan yang akan kita distribusikan di seluruh Kabupaten Bulungan.